8 Hal Yang Tidak Pernah dikhawatirkan Oleh Orang-Orang Yang Suka Menyendiri Bagi sebagian orang, kesendirian merupakan hal yang menakutkan, sedangkan bagi yang lain, kesendirian membawa kedamaian dan kenyamanan. Tidak peduli apa pendapat atau pandanganmu tentang kesendirian, menghabiskan waktu seorang diri adalah langkah yang sangat penting dalam pertumbuhan pribadimu karena hal tersebut secara tidak langsung membuatmu lebih mandiri dan aman secara emosional. Ketika kamu banyak menghabiskan waktu untuk menyendiri, pikiran-pikiran negatif dan rasa kekhawatiran yang berlebihan akan berkurang secara perlahan-lahan. Karena alasan itulah, orang-orang yang suka menyendiri tidak akan pernah merasa khawatir dengan hal-hal berikut ini. Nomor 1 Opini Orang Lain Individu-individu yang menghabiskan banyak waktu sendirian cenderung lebih percaya diri. Mereka nyaman menjadi diri mereka sendiri dan merasa tidak perlu untuk mencari validasi atau pengakuan dari luar dengan cara mengesankan orang lain atau menghindari kritik di dalam situasi sosial. Orang yang suka menyendiri selalu yakin pada dirinya sendiri dan tidak pernah merasa khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Karena penyendiri tidak peduli dengan bagaimana orang lain memandang mereka, mereka tidak pernah meragukan pikiran, tindakan dan perasaan mereka. Nomor 2 keharusan untuk membuktikan diri sendiri. Individu yang tidak menghabiskan banyak waktu bersama orang lain tidak merasa perlu untuk membuktikan diri mereka sendiri karena pada dasarnya tidak ada siapapun di sekitar mereka yang bisa dibuktikan sesuatu. Diberkahi dengan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi, orang yang suka menyendiri memahami bahwa hanya karena ada orang yang tidak menyukai mereka, bukan berarti kalau mereka harus mengubah jati diri mereka untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Penyendiri tahu kalau manusia terkadang memang bisa menghakimi orang lain dan mereka sangat memaklumi hal tersebut. Karena alasan itulah, ketika ada individu yang tidak menyukai mereka, mereka seringkali tidak peduli dan menganggap kalau itu bukanlah sebuah masalah besar. Nomor 3. Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Banyak orang di dunia ini yang mengalami kesulitan untuk berkata, Tidak! atau menolak sesuatu dan pada akhirnya, mereka berada di dalam situasi yang tidak mereka inginkan sama sekali. Individu yang suka menghabiskan waktunya sendirian tidak akan mengalami masalah seperti itu karena mereka hanya melakukan apapun yang mereka inginkan dan kapanpun yang mereka inginkan. Kebanyakan orang, sebagai contoh, pergi ke tempat-tempat seperti pesta atau klub malam karena mereka merasa diharuskan atau takut terjebak dalam kebosanan ketika sendirian di rumah. Tetapi bagi individu yang suka menyendiri, jika mereka tidak ingin pergi ke suatu tempat atau acara, maka mereka tidak akan memaksakan dirinya. Di mata penyendiri, kesendirian bukanlah sesuatu yang membosankan, melainkan itu merupakan saat-saat di mana mereka bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Nomor 4 mencari sesuatu untuk dikatakan. Berbicara dengan orang lain terkadang bisa menjadi sebuah tantangan dan mayoritas orang tentunya ingin menghindari mengatakan sesuatu yang canggung atau awkward kepada lawan bicaranya. Individu yang suka menghabiskan waktu untuk menyendiri, di sisi lain, tidak perlu merasa khawatir atau bingung untuk mencari topik pembicaraan karena mereka pada dasarnya tidak sering berada di sekitar orang lain. Mereka tahu tema percakapan apa yang mereka sukai dan tidak merasa harus berpura-pura demi memiliki pembicaraan yang menarik. Nomor lima, ketinggalan. Orang yang suka menyendiri tidak mengalami rasa takut ketinggalan dan mereka tidak akan memaksakan diri untuk terlibat dalam sesuatu hanya karena mereka tidak ingin ketinggalan. Penyendiri memiliki insting yang baik tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang benar-benar bermanfaat dan setimpal atas waktu mereka. Mereka mengambil setiap keputusan menggunakan naluri mereka dan tidak pernah menyerah kepada rasa takut. Tipe individu seperti ini memandang kesendirian sebagai sebuah peluang emas dan bukan sebagai hal yang membuang-buang waktu, jadi, ketika mereka memutuskan untuk bersosialisasi dengan orang lain, itu mungkin akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Nomor 6. Membutuhkan Waktu Untuk Berpikir Beberapa orang menjalani kehidupan yang sangat sibuk sehingga mereka tidak sempat memiliki waktu untuk berpikir, tetapi, individu yang suka menyendiri tidak pernah merasa demikian. Mereka memiliki banyak waktu tenang untuk diri mereka sendiri dan mereka sering menggunakannya untuk berintrospeksi. Kesendirian memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi pikiran dan membuat mereka bertanya-tanya tentang dunia di sekitar mereka. Penyendiri sangat menikmati saat-saat di mana mereka tenggelam di dalam pikiran mereka dan tidak pernah merasa khawatir tentang tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir. Nomor 7 Keharusan untuk berbohong atau melebih-lebihkan sesuatu. Individu yang menikmati kesendirian cenderung lebih jujur dengan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Mereka merasa nyaman dengan siapa diri mereka dan tidak pernah berbohong atau melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk terlihat keren di mata orang lain. Penyendiri tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti menambah followers di sosial media, mencari teman baru, atau membuat orang lain terkesan dengan pengetahuan mereka dan karena alasan tersebut, mereka tidak pernah berpura-pura untuk menambah-nambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nomor 8 Sendirian untuk Jangka Waktu Yang Lama Poin yang satu ini mungkin sudah jelas, tetapi, orang yang suka menyendiri tidak pernah khawatir ketika mereka harus sendirian dalam jangka waktu yang lama. Bagi mereka, tidak menikah sama sekali atau hidup sendirian selamanya bukanlah suatu gagasan yang menakutkan karena mereka sadar kalau hubungan terbaik yang mereka miliki adalah hubungan dengan diri sendiri. Penyendiri dapat memberikan semua pengakuan atau validasi yang dibutuhkan kepada diri mereka sendiri dan mereka tidak akan pernah menjalin hubungan dengan orang lain karena merasa diharuskan. Pada akhirnya, hal ini akan membuat mereka merasa jauh lebih bahagia dalam jangka panjang. Individu yang tidak suka menghabiskan waktu bersama orang lain seringkali dicap negatif sebagai penyendiri atau noleb, tetapi perlu diingat kalau mereka tetap pantas untuk dihormati dan dihargai. Memiliki kemampuan untuk tetap merasa nyaman dan bahagia ketika kamu melakukan segala sesuatunya sendirian sebenarnya adalah hal yang sangat mengagumkan. Tidak membiarkan rasa takut akan kesendirian mengendalikan hidupmu berarti kamu bisa menjalani hidup yang lebih otentik dan bermakna. Mencintai kesendirian berarti kamu memiliki rasa pedi yang tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Orang-orang yang membenci kesendirian mungkin merasa stres karena mereka selalu berusaha untuk mengisi kekosongan yang dirasakan dan sementara mereka merasa frustasi. Individu yang suka menyendiri menghabiskan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol suka. Dan tolong share ke teman-teman Anda atau grup media sosial Anda. Supaya kami bersemangat terus membuat video yang lainnya.